Kalau data subsurface itu, data itu adalah target kita sebagian. Jadi, seperti tadi Pak Jeffrey bilang, untuk mendapatkan data itu kira invest, investnya itu cukup mahal. Sampai selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki. Uh, hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi Digitalization and Big Data Analytics di Energy Sector atau Oil and Gas. Bersama dengan arus yang tadi telah disebutkan Mbak Tarita, dan juga nanti akan saya perkenalkan lagi lebih lanjut. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Circle of Data Leaders Energy Sector Edition, event eksklusif dari Ikra dengan visi membangun koneksi berkesinambungan antara pemimpin perusahaan, pakar industri, dan ahli data untuk menyelesaikan tantangan 5.0. CDL Energy Sector Edition merupakan edisi pertama dari Circle of Data Leader yang mengusung tema Reinforcing the Energy Sector, Operational Excellence with Data Analytics. Terima kasih, tidak lupa saya sampaikan juga karena terselenggaranya acara ini didukung oleh support dari strategic partner kami, yaitu ada dari Hagi dan juga DSI, dan juga community partner SPI Balikpapan. Hagi SPWLA, EEPG, JSC, serta pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Jangan lupa untuk para partisipan kalian dapat menshare aktivitas webinar pada hari ini di sosial media dengan tag @ikra_id kecil semua hurufnya di Instagram dengan hashtag Circle of Data Leaders dan juga CBL Energy Edition. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan kembali. Pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, uh, beliau merupakan senioris dan properti insurance di Petrochina International. Uh, beliau merupakan lulusan teknik pertambangan UPN Veteran Yogyakarta dan juga teknik geofisika ITB. Menghabiskan hampir 15 tahun sebagai geoscientis, jadi sudah sangat serius sekali teman-teman. Uh, Sebelum di 2017 nanti, uh, kemarin, beliau memulai peran baru uh, sebagai manager di Departemen manajemen Risiko. Beliau adalah Bapak atau Mas Randy chondro -Nugoro. Selamat siang, Mas Randy. Selamat siang. Uh, Selamat siang, Mas Randy. Apa kabar, Mas Randy? Okay, baik. Uh, Sebelumnya okay. sedikit koreksi. Saya senior superintendent. Ya, jadi. Oh, sorry, Mas. Bukan managernya. Sekarang oh, jadi ya. senior, senior superintendent. Superintenden, baik. Mohon maaf atas kekeliruan. Tak apa, -apa. Oh, salah. Terima kasih banyak ya, Mas Randy, udah menyempatkan hadirnya untuk hadir di acara kita pada siang hari ini, Mas. Sama -sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan speaker kita, pembicara kita yang kedua, yaitu seorang dosen di Universitas Pertamina. Beliau juga ahli uh, sedimentologi lapangan dengan latar belakang kuat di reservoir 3D, pemrogramer komputer, dan juga manajemen proyek, dan lulus dari University of Manchester dengan distinction di 2016 dan juga sebelumnya pernah terlibat di proyek eksplorasi dan pengembangan dengan Vico Regional Oil Company di Indonesia dan juga Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah Mas Epo Kusuma. Selamat siang Mas Epo. Halo, halo Mas Waki, Apa kabar? Halo, baik Mas Epo. Mas Epo apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Mas Epo udah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi pembicara kita di sesi siang hari ini ya, Mas. Baik, tapi mengulur waktu lebih lama lagi, saya akan langsung mulai aja acara talkshow pada siang hari ini. Seperti kita ketahui Mas Epo dan Mas Randy ya, data analytics ini kan lagi booming ya Mas, di berbagai sektor, baik itu dilakukan untuk efficiency, marketing, finance, dan lain sebagainya. Di oil and gas sendiri Mas, atau di energi sektor sendiri, sebenarnya data analytics itu seperti apa sih Mas? Dan sejauh, sejauh apa sih penggunaannya? Mungkin dari hulu sampai hilir itu sudah digunakan sejauh apa? Atau best practice-nya seperti apa? Nah, mungkin pertanyaan ini saya coba lempar dulu nih ke Mas Randy. Ya, silakan Mas Randy untuk menanggapi, Mas. Baik, uh, terima kasih, Mas Suki. Pertama-tama, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, uh, tadi mungkin saya sudah diperkenalkan. Saya Randy Chondorudu saya Senior uh, Risk uh, Superintendent, ya di Petrochina Internasional. Uh, jadi bukan manajer. Terima kasih doanya Mas Yuki ya. Ya jadi ya. Uh, saya mungkin berbicaranya itu secara uh, kita mencoba milah datanya dulu ya. Tadi dari Pak Jeffrey itu sudah sudah sangat uh, detail sekali mengenai data terutama data teknis ya, GNG, GGR ya. kebetulan saya dulu juga GGR uh, bagian dari eksplorasi Departemen Eksplorasi di Petrusina. Jadi juga sudah sangat paham betapa data GCR itu bisa sangat kompleks. Nah, tetapi karena saya sekarang sudah ada di Departemen yang lain, di Departemen RIS terutama ya, jadi lingkup pekerjaan saya juga sudah meluas. Artinya mungkin saya ngomongnya dari situ dulu. Jadi kalau eh, yang saya lihat ya, data di OL&G itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama data teknis, nah, tadi mungkin Pak Amin juga sudah menyampaikan, juga Pak Jeffrey terutama ya. Data teknis itu bisa data subsurface ataupun data surface. Kemudian data yang satu lagi adalah data yang terkait dengan bisnis proses, itu atau mungkin non teknis ya itu bisa jadi data legal, data komersial, data procurement, data finance dan juga data people. Kalau kita ngomongin data HR gitu, ya, juga data dari risk management kami sendiri itu jadi itu mungkin lebih terkait ke data bisnis proses. Jadi kita bisa melihat bahwa ada data teknis, data bisnis proses. Data teknis tadi ada data surface, subsurface. Nah kalau yang subsurface, seperti tadi diceritain Pak Jeffrey yang eh, eh, sangat masif itu mungkin kaitannya dengan data GGR dan drilling ya. Itu ada data geologi, data geofisik, yang saya sebut tadi data geofisik, data reservoir, dan data drilling. Kemudian juga jangan lupa bahwa ada data surface di situ, data facility, data aset yang kita punya, itu juga data yang sangat pasif ya. Jadi berapa aset yang kita miliki kapasitas-kapasitas produksi yang kita miliki itu semua ada di data surface data SI, jadi environment juga ada di, di data tersebut nah kemudian sebetulnya kalau melihat dari sisi tadi ya yang menarik juga bisa dilihat adalah kalau data subsurface itu emang agak unik kalau data sub itu data itu adalah target kita sebagian jadi seperti tadi Pak Jeffrey bilang, untuk mendapatkan data itu kira invest, investnya itu cukup mahal. Tadi untuk yang jami merangkuti 30.000 ribu kilometer itu biayanya pasti sangat mahal. Jadi kalau data GGR, itu data itu adalah target kita untuk mendapatkan. Nah selain itu, selain untuk menjadikan data sebagai target, data itu juga adalah data yang menjadikan jadi produk. Artinya setelah diolah, dia akan menghasilkan data lain. Jadi uniknya di GGR itu seperti itu. Beda dengan departemen yang lain. Mungkin kalau yang di surface data itu adalah hasil dari hasil dari pekerjaan operasionalnya. Artinya, impact dari adanya pekerjaan operasional yang dilakukan oleh HSD, facility processing, production, akhirnya menjadikan sebentuk data untuk juga kemudian bisa dianalisa. Artinya, itu hasil dari produk. Kemudian yang tadi, yang sisi kedua yang dari proses bisnis, itu memang kebanyakan datanya hasil dari, dari produk, hasil dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi, baik data legal, komersial, procurement itu menghasilkan banyak data-data sekunder yang bisa kita analisa untuk ke depannya bisa, bisa mungkin mendapatkan hasil yang memberikan uh, uh, masukan terhadap proses-proses yang dilakukan sekarang. Jadi, kalau menurut saya mencermatinya seperti itu. Karena kalau dulu saya mungkin memang terlibat lebih ke GGR, tapi kalau sekarang, kalau di risk management, saya bersentuhan dengan data-data yang baik yang surface, subsurface, maupun yang yang bisnis proses. Mungkin kalau yang perbedaannya lagi, kalau yang surface sama subsurface, karena datanya berupa data teknis, itu besarannya besaran fisis. Contohnya ada velocity, densitas, permeability, resistivity, dan segala macam produksi, tekanan, suhu, itu kan data-data besaran fisis. Tapi kalau yang sudah ke bisnis proses, itu model datanya itu udah lebih bervariatif. Jadi selain ada data yang besarnya besaran e, berupa angka, ada juga data yang besarannya itu e, berupa e, binomial e, yes or no, atau mungkin e, polinomial. Jadi kategori-kategori e, merek-merek mesin segala macam seperti itu. Jadi berupa teks datanya. Itu jadi datanya udah semakin kategorinya tuh lebih lebih beragam. Nah, jadi e, memang di data kalau saya lihat sendiri, saya masih belajar. Kita sains juga, jadi baru. Kalau dulu mungkin saya memang kegeosan, masih dengan kaedah-kaedah yang geosan sangat kuat. Kalau sekarang, mungkin agak sedikit. Nah, jadi, baru belajar juga di situ. Juga jadinya saya menyadari bahwa oh, ternyata data itu emang data-data yang polinomial, binomial, exact, data-data exact. Itu juga butuh proses-proses yang unik, masing-masing punya proses sendiri-sendiri. Nah, itu Jadi, yang kalau silat, yang saya lihat. Dari kategori datanya aja ini ya, Mas Yuki ya. Mungkin kalau dari saya dari segitu dulu perkenalannya. Berarti memang sebenarnya sudah banyak juga yang mas di baik dari technical maupun non technical ya mas datanya ya mas. Banyak. Uh, mungkin okay, yang jadi deh. ini uh, apa ya? Kalau data technical itu memang untuk kaidah hmm. ilmu yang sudah ada itu sudah terbiasa untuk menganalisa ya. Tapi yang mungkin perlu dicatat juga adalah data-data sekunder yang hasil dari Hasil dari analisa itu, hasil dari interpretasi, hasil dari problem solve yang dilakukan, kemudian hasil dari diskusi itu kebanyakan mungkin ya tidak terrekord uh, sebaik dengan data-data yang dari teknikal tadi. Itu sedikit yang saya yang saya amati dari dari sisi uh, teknikal dan teknikal. Kalau yang teknikal sih, karena emang datanya juga butuh investasi yang besar, tentunya kita akan serius dalam menganalisa data-datanya. Baik, baik. Baik, baik. Kalau dari Mas Epo nih, Mas, bagaimana Mas melihatnya, Mas? Aku coba uh, lihat dari sisi pandang yang lainnya. Jadi mungkin kalau saya sebagai geologis lebih banyak feeling dengan data-data subsurface ya. Um, Perspektif saya tentang data analytics nowadays dengan versus yang zaman dulu gitu ya. Jadi kita udah punya dua metode pendekatan uh, dalam cara kita melihat data gitu ya. Dulu kita pakai pendekatan empiris gitu ada teoritikal uh, solution kemudian kita coba uh, lihat persamaan kemudian dari data yang kita punya dimasukkan persamaan keluarlah hasil uh, apa namanya hasil perhitungannya dan itu semua dilakukan berdasarkan eksperimen gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu kita punya pendekatan lain uh, ya mungkin bisa disebut sebagai data driven analysis gitu ya. Jadi kita lihat data uh, kemudian data yang banyak gitu ya uh, features-nya kemudian kita lihat tuh hubungan satu data dengan data lain bisa tidak kita buat analisa-analisa hubungan seperti analisa regression, kemudian classification dan segala macam Jadi kurang lebih seperti itu ya, jadi uh, dari dari sisi analisa gitu Sebenarnya uh, secara secara umum tuh uh, geoscientist kita sudah melakukan analytics uh, dari zaman dulu ya Cuman pendekatnya agak berbeda kalau dulu kita lebih banyak uh, eksperimen dan equation based Tapi kalau sekarang kita uh, ada nih yang namanya uh, data driven analysis jadi nggak uh, terlalu apa ya uh, equation base gitu ya, tapi uh, kita lihat data, data trend, kemudian kita gunakan data trend itu sebagai uh, tools atau parameter untuk uh, prediksi untuk data-data yang lainnya. Gitu. Paling begitu Oke, maksudnya, oh, iya, satu lagi ya. uh, tadi juga sempat bicara tentang data, jadi kalau dibilang big data, uh, naturally data-data data-data exploration gitu ya, baik data-data teknis maupun non-teknis, itu bisa disebut sebagai big data. Karena kalau kita lihat ya big data itu punya 5V ya, kalau tidak salah ada volume, secara volume ya, itu terabytes of data besar sekali gitu. Kemudian variety, ya kita punya data seismik, punya data well, core, dan segala macam, formatnya pun bermacam-macam, jadi kemudian ada velocity, Uh, sometimes, eh, Maksudnya uh, kita punya real-time production data recording, kemudian real-time drilling recording juga. Kemudian ada value juga ya, value dari datanya itu sangat luar biasa. Jadi uh, itu adalah domainnya big data ya, tinggal sekarang bagaimana caranya kita mengintegrasikan itu semua dengan metode-metode khusus yang related sama big data, machine learning dan segala macam gitu mas. Baik, berarti memang sebenarnya ini Uh, datanya itu udah big data, udah sudah big data ya mas. Apalagi tadi uh, Mas Randy bilang juga ada data non teknikal pula, gitu. Yang sebenarnya mungkin bisa digali lagi lebih lanjut, gitu ya. Nah, itu uh, follow up question ini mas. Sebenarnya data talent sendiri mas di energi sektor itu sudah ready belum sih mas? Atau sekarang role mereka itu seperti apa ya mas dalam analisa atau pengolahan data yang sudah ada sekarang ini mas? Epo. Oke, okay, uh, masuknya aku coba jawab ya terkait data talents. Jadi uh, kalau dilihat di Indonesia sebetulnya data talents siap apa tidak untuk bisa mengerjakan data analitik seperti ini? Jadi ya kita balik lagi ke akademik kali ya. Jadi uh, secara akademik data analysis itu tidak diajarkan secara khusus, ya, uh, untuk mahasiswa khususnya untuk uh, mahasiswa geologi dan geofisika. Well, mungkin geologi ya, tapi kalau untuk di geofisika Uh, lebih fleksibel karena mereka belajar bahasa pemrograman. Nah untuk geologi itu uh, bahas, apa namanya mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa pemrograman itu hanya sedikit. Kemudian yang analytics apalagi begitu ya. Nah mungkin uh, talent gap nya itu berada di uh, sistem akademiknya. Ya. Jadi uh, mungkin kita harus lebih fleksibel dalam membuat kurikulum sehingga kita harus uh, sehingga kita bisa membekali uh, new graduates dengan talent-talent baru, eh dengan skill-skill baru seperti itu. Kemudian, um, apa ya, um, aduh, gitu dulu saja deh Mas Oke, okay. uh, berarti memang uh, ada needs ya Mas sebenarnya untuk bisa catch up uh, new teknologi, karena mungkin memang di zaman dahulu juga dengan zaman Mas Epo sekarang juga pasti kan pengolahan datanya beda ya Mas. Jadi mungkin kita bisa realize dan terus catch up dengan teknologi itu, oke. Okay. Kalau dari Mas yeah, di so. sendiri Mas? Bagaimana mas melihat ini mas, talent ya, di NMD uh, sekternya mas? Ya, saya mau menguat tadi uh, presentasinya Pak Jeffrey ya bahwa kalau dari big data itu kan yang diharapkan itu kan adalah bisa melihat apa yang dulu tidak terlihat Betul. Itu kenapa bisa begitu? Karena kalau saya lihat bahwa uh, di big data ini salah satu key nya itu adalah pattern analysis uh, Seperti tadi mas Eko bilang bahwa kalau dulu kita empirical, kalau untuk set technical itu kan empirical ada satu dua tiga atribut kita mungkin bisa uh, lihat korelasinya regresi linier segala macam sehingga kita secara empirikal bisa uh, mengira-ngira trennya. Nah sekarang dengan perkembangan data tadi yang atributnya itu sudah semakin banyak, atribut itu bisa jadi 20, 30, 40 lebih yang mata manusia itu secara secara kalau secara ma norma manual itu sudah susah ngelihatnya itu masing-masing uh, sudah punya hubungannya sendiri-sendiri sehingga, sehingga di sini disitulah pattern analisnya si uh, big data ya machine learning dan metode-metode yang lain clustering itu itu berperan karena mereka bisa membantu kita untuk bisa melihat pattern dari atribut yang banyak uh, sehingga kita bisa melihat lebih lebih gamblang karena di sana juga ada asosiatif ada korelatif gitu kan. jadi mereka sudah mendiversikan pattern analisis itu lebih gamblang sehingga oh iya ini kaitan ke sini yang mungkin zaman dulu itu agak susah dilihat Ya kalau orang yang emang sudah expert, pasti berdasarkan pengalamannya tinggi dia pasti bisa lah. Saya yakin e, banyaknya contribute juga bisa dia sudah punya feeling gitu. Tapi kan kita butuh cepat juga, gitu. makanya di, di sini itu pattern analisis itu cukup penting untuk jadi jadi tools. Ya. Jadi jadi alat bantu untuk melihat satu persoalan dari sisi yang lain. Nah. Data talent gimana? Kalau di kita sendiri sebetulnya karena emang oleh orang itu orang-orang teknikalnya emang belajar tentang analisis data. Saya pikir sih basicnya sudah ada. Bahkan untuk dengan untuk dengan yang metode-metode yang sudah biasa dilakukan itu banyak yang sudah expert. Nah sekarang kan dibutuhkan untuk karena tadi kita butuh catch up dengan butuh sesuatu yang untuk analisis yang baru. Kita harus belajar sudut pandang yang baru nih nah saya pikir kalau untuk orang-orang seperti itu sih uh, perlu ada transisi perlu ada teranginkuh juga tapi tidak akan tidak akan tidak akan perlu waktu lama karena pada intinya memang itu adalah data analisis uh, pak Dian tadi juga sudah bilang uh, big data itu sudah sudah biasa kita di, di Eh uh, data analisis juga sudah biasa nah ini cuman polanya yang ini yang dulu sekarang harus ditambah sedikit ke cara pandang yang baru nah makanya saya pikir sih kalau data Thailand untuk yang technical sudah banyak, untuk yang non-technical ya tinggal diperkenalkan juga karena mereka hanya tinggal dibiasakan tentang data analitik ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saya sih melihatnya itu, data kita itu data kita itu tidak terbiasa untuk track record yang dengan baik. Karena kalau misalnya nih ada satu problem di solve ya, Kemudian uh, problem itu di oleh orang yang expert. Begitu expertnya itu pindah, biasanya uh, apa, problem itu tidak diwariskan secara generasi uh, Itu yang mungkin jadi sedikit uh, kendala kalau untuk yang uh, apa di data kita semakin data banyak menggunung ya kan. Tapi untuk yang data sekuler, ya, itu terus tidak terstruktur dengan baik. Melakukan data analitiknya juga butuh effort, gitu. Jadi, itu tadi tidak tidak bukannya tidak, tidak susah, tapi hanya butuh langkah aja sih. Baik, tadi saya cukup menarik mas soal yang ada sedikit ditambahkan untuk di view yang lain. Nah. Sudah aware apa sih Mas? Uh, menurut Mas mus industri energi ini untuk melihat bahwa kita punya kebutuhan untuk transisi ini loh gitu. Terutama untuk development talentnya, Mas. Mungkin uh, Mas Randy bisa benchmark ke Petro, di Petro sendiri mungkin atau gimana? Uh, ya itu tiap tiap perusahaan itu berbeda-beda ya tergantung kalau itu dilihat dari sisi kebutuhan perusahaan ya kan. Apakah mereka butuh, kalau saya lihat ya, tadi personalnya Pak Jafri bagus sekali bahwa Awareness itu sangat-sangat tinggi di SKK Migas. Nah, mungkin kalau SKK Migas sebagai regulator sudah sudah setinggi itu, menularkannya lebih mudah ke kategori di bawahnya. Makanya tadi yang pertanyaan kita juga, eh, apa, seperti itu juga eh, kapan bisa mengklaim itu. Nah kalau itu terjadi sebetulnya. Uh, mungkin kita perlu lebih banyak digaungkan ya. Ada beberapa yang sudah sudah mungkin uh, sudah aware, tetapi masih masih masih terisolasi, tidak tidak jadi belum jadi satu visi dari dari perusahaan. Makanya uh, masih spoti-spoti. Makanya mungkin event-event seperti ini, apalagi nanti kalau skala begasnya yang sudah memang uh, tanda kutip ya benar-benar push, eh kalian ini tetasan itu sangat-sangat penting untuk kita semua uh, meningkatkan efisiensi dari dari ktti Indonesia. Itu akan lebih lebih cepat lagi gaungnya, makanya tadi bagus sekali itu Pak GFD. Ya, kita cuma tinggal kita semakin banyak menularkan, kita jadi kompor lah dalam tanda kutip ya, untuk rekan-rekan yang lain ya kan, untuk bahwa ini adalah cara menang baru, ini bagus, bukannya cara pandang yang salah masalah, tapi kan kita kalau bisa melihat permasalahan dari satu sisi yang lain itu mungkin ada, ada input yang bisa kita dapat dari sana, input yang baru. Baik, baik Mas Rendi. Nah, kalau dari Mas Epo sendiri, Mas, mungkin di akademisi, Mas, seperti apa, ya. Mas? Apa memang sudah mulai untuk uh, membuat kurikulum baru kah mungkin? Atau seperti apa, Mas, untuk uh, mungkin bisa saya bilang talent development-nya atau mempersiapkan talent-talent yang ada di akademisi sekarang ini untuk mulai sadar bahwa ada sudut pandang baru loh, nggak cuma empiris aja. Mungkin gimana, Mas? Ya, saya sih udah ada arahan dari... Uh, apa ya uh, pimpinan universitas untuk membuat kurikulum dan kurikulumnya harus berbau 4.0 gitu ya untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang. tapi mas saya ingin menanggapi tentang practical challenge juga nih ya. jadi kalau practical challenge yang tadi uh, mas ditanyakan sebetulnya ada dua ya. pertama tuh ada tentang data challengenya. nah tadi data challenge terkait uh, subsurface ya khususnya sebagian biologi karena kita tidak ada kurikulumnya maka harus di apa namanya di Uh, modifikasi sedikit atau diperbaiki sistem kurikulumnya dan itu akan kita kerjakan insyaallah tahun depan. Nah kemudian, um, tapi untuk yang uh, recent graduate itu bukan berarti terlambat, itu mereka untuk belajar uh, tentang data science dan hubungan sama geologi, justru sekarang ini lagi banyak sekali ya kursus-kursus, uh, uh, baik yang gratis berbayar, uh, membahas tentang data science. Cuman problemnya adalah yang mereka pelajari, uh, di adalah tentang data science, tapi relating ke geologinya atau subsurface geologinya itu mereka masih masih ada gap gitu ya. Jadi di sinilah perannya saya sebagai akademisi dan juga edukator memberikan gambaran kira-kira bagaimana sih menghubungkan antara data science dengan kegiatan eksplorasi migas, kemudian development, pengembangan lapangan dan segala macam itu. Nah, kemudian untuk challenging kedua Mas sebetulnya selain dari Selain dari talentnya kalau kita bicara tentang oil and gas, indak exploration itu uh, kita ada hubungannya dengan data. Jadi kalau data itu uh, tadi seperti bahas juga terkait data regulation. Jadi karena uh, data oil and gas itu high profile data dan dilindungi sekali oleh negara, maka uh, penggunanya harus sangat hati-hati sekali. Salah satunya adalah tidak bisa disimpan di dalam cloud yang dari luar negeri, gitu ya. Jadi uh, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bergerak di data, di data science dan mulai bergerak, dan untuk dan ingin apa ya, men, men, men, big data analysis gitu, uh, pilihannya dua sebetulnya kan, bisa mereka membuat infrastructure sendiri gitu ya, dan itu sangat mahal sekali, atau eh, dititipkan di cloud platform gitu ya, tapi kalau untuk cloud platform tadi sudah biasa juga, tadi nggak bisa di sebelah luar, jadi emang harus uh, di review lagi nih uh, peraturannya dan segala macam. Juga tadi sempat dibahas ya, uh, kalau di Google ternyata sudah buat uh, cloud platform di Indonesia, jadi mungkin itu bakal bisa membuat, uh, apa ya, disini opportunity buat perusahaan agar mereka mau mengerjakan data analytics uh, di, di platform yang ada di uh, cloud di Indonesia. Gitu. Kemudian uh, kondisi data di Indonesia juga uh, khususnya untuk data LNGSA, eh, uh, subsurface ya, saya Ismi, Data, dan segala macam. Um, berdasarkan pengalaman saya, mengerjakan proyek, kemudian penelitian dan segala macam, uh, datanya itu terbagi jadi dua ya. Jadi pertama adalah data yang dari awalnya uh, perusahaan itu, uh, K3S, menerima dalam format digital, dan juga ada juga uh, K3S itu yang menerima data dalam format print, khususnya untuk data-data sumur yang lama atau data resisi yang lama. Nah tentunya uh, dalam format print, tidak bisa kita olah langsung ya untuk data analytics, jadi kita harus digitasi terlebih dahulu. nah masih banyak sekali data-data yang formatnya masih dalam paper base gitu ya. Jadi, uh, mungkin sebelum kita masuk ke uh, analytics yang advance gitu, mungkin kita harus perbaiki di, apa namanya, di grassroots-nya dulu ya. Uh, terutama bagian data condition, data quality, dan segala macam gitu. Oke, okay, baik. Berarti uh, challenge-nya kalau saya rangkum tadi, saya cukup tergelitik tuh dengan yang government regulation, nanti mungkin kita coba bahas lagi mas, lebih dalam lagi. Uh, dan juga <laughs> tadi ada ini ya, karena datanya itu saya bisa bilang uh, data enter entry datanya maupun processingnya ada challenge juga di sana ya Mas ya. Berarti ya? Iya. Yeah. mungkin mungkin kalau well data dan seismic sudah ya, tapi ada data-data yang lain seperti data geokimia, kemudian data geologi lapangan, data apa ya namanya uh, fracture image dan segala macam itu masih banyak sekali yang analog. Jadi masih ada satu tahap lain yang harus kita lakukan yaitu digitalisasi data. Baik baik Mas Epo. Nah. Kalau dari pandangannya, Mas Rendi ini Mas di industri, Mas kira-kira practical challenge-nya Mas. Selain tadi, talents tadi Mas uh, Epo sudah sebutkan uh, data processing-nya, data entry-nya juga, dan juga mungkin ada beberapa data yang masih harus didigitalisasikan. Nah, kalau di industrinya seperti apa, Mas Rendi Mungkin Mas Rendi bisa memberikan tanggapan, Mas. Eh, uh, kalau di industri, mungkin memang kalau saat ini, kalau saya melihat dari presentasinya Pak Jeffrey juga yang bagus itu ya, jadi memang sebetulnya. Hmm mungkin yang kelas ini pendapat saya pribadi ya bahwa hmm. kalau kita itu masih agak sedikit uh, sektoral ya, artinya melihatnya ini data-data survey data, data, data maksudnya departemen eksplorasi departemen eksploitasi uh, kemudian ada departemen dari facility, uh, operasional lapangan itu masing-masing masih masih lebih cenderung uh, kalau untuk treatment datanya yaitu masing-masing masih sendiri-sendiri memang -sendiri. ya mungkin seperti itu kondisinya, jadi uh, kalau tadi kan SKA ya sendiri sudah mulai jadi terintegrasi ya Jadi sudah udah tidak ada lagi batasan antara blok satu dengan blok yang lainnya Karena memang tidak bisa ngelihat jadi satu itu lagi, nah kalau mungkin di, di industri mungkin masih seperti itu ya uh, Yang saya lihat kalau di kami masih masih uh, ada data uh, manajemen sistemnya sendiri itu Memang masih departemen yang terkait dengan surface mereka ada satu departemen sendiri yang mengurusi tentang data gitu. tapi kalau di departemen yang lainnya ya masing-masing departemen bertanggung jawab dengan data yang masing-masing gitu. jadi tidak ada yang in charge fully ke, ke tentang data e, seperti itu karena emang tadi e, datanya itu data datanya bukan data yang data yang primer data produk utama data itu adalah sekunder hasil dari e, hasil dari semua olahan dari semua kegiatannya mereka seperti itu jadi kondisi datanya seperti itu dan juga memang memang belum ke arah yang terutama yang bisa proses data analitik memang belum terlalu banyak mungkin ya saya juga belum terlalu banyak di situ baru dari 2017 ber, ber, bergelut dengan bidang-bidang yang teknis jadi mungkin masih dengan pola-pola analisa yang lama jadi kalian memang harus kita lebih memperkenalkan banyak lagi sukses story bahwa aplikasinya data analytics itu memang benar-benar bisa diterapkan di semua lini tidak cuman hanya di teknikal saja yang pure, tapi juga di yang non-technical, menghandling aset yang luar biasa besar bagaimana bisa membuat visualisasi dari, kalau tadi Pak Ming bilang ada untuk maintenance dari produksi seperti itu itu juga bisa diaplikasikan dengan data analytics nah, itu yang harus lebih banyak di, dikenalkan. Jadi kalau sekarang memang kalau di, di di di industri mungkin masih baru tahap awal itu jadi bagi bagian dari dari challengenya. Oke, okay. terus juga uh, Mas Hendi menyebutkan kalau kira-kira uh, bentuk praktisnya data analytics ini bisa dilakukan sebagai uh, optimasi di bagian produksi gitu ya, katakanlah. Yeah. Nah, menurut Mas Hendi ini mas. Selain itu mas mungkin, kira-kira apa lagi ya mas? Data itu kira-kira bisa ngapain lagi sih mas? Di dunia energi ini mas? Eh, kalau perusahaan ya, ini.. Mm. Uh, mungkin kita benar. bicara mimpi ya sekarang? Iya ya. bicara mimpi, karena mm. data analytics itu kan pada akhirnya tadi juga, eh uh, uh, kalau nggak salah dipahamin apa-apa aja ya Itu pada intinya kan ke predictability, mm. ya enggak Jadi kita.. Tuh belajar dari sesuatu yang sekarang historical untuk kemudian kita bisa uh, memprediksi ke depannya. Itu terutama kalau kami di risk management itu emang itu memang arahnya harus ke sana. Jadi berdasarkan data misalnya nih data kerusakan yang sekarang gitu berarti kita harus bisa sedikit uh, memprediksi potensi kerusakan hmm. yang yang di depan. Itu kan uh, juga bisa berperan data analytics di situ gitu loh. Jadi uh, poinnya itu di sana. Jadi bagaimana cara kita mengefisiensikan cost kalau saya bilang sih memang uh, tadi presentasinya Pak Jeffrey juga ada kan gitu jadi uh, rencana dari Ruen ya kan? jadi ada data terbarukan data kami dari batubara data kita sendiri oleh and gas. Nah ke depan itu kan berarti kan istilahnya kompetisi itu kan semakin semakin uh, semakin berkembang lah. Kompetisi semakin berkembang sehingga kita diharapkan untuk benar-benar bisa efisiensi cost. Siapa yang bisa efisiensi cost? tentunya dia akan lebih bisa uh, uh, banyak bertahan. Nah, cara-cara efisiensi itu kan artinya kalau kita bisa predictability bisa bagus, bisa kuat kan. Uh, sebelum misalnya uh, kejadian mesin rusak, kalau bisa sudah ketahuan, oh antisipasi hmm. seperti ini. Nah itu peran di data-data analitik. Nah, untuk bisa predictability itu data kita tuh harus, harus uh, kalau menurut saya harus, harus enak dan bagus dilihat. Dalam artian begini, uh, kita nggak bisa itu udah kita banyak langsung di data analitik itu kalau saya pikir data analitik juga bukan bukan magic box ya kita klik habis itu langsung keluar di bread gitu, itu nggak itu memang harus ada practice makes perfect kayak tadi jadi kalau kita berlatih terus oh kita jadi bisa tahu bahwa patternnya itu seperti ini nah mempersiapkan data yang tadinya data yang berupa data mentah untuk bisa jadi siap untuk di data analitik itu juga juga proses jadi data itu bisa jadi prediktabilitasnya bisa bagus kalau misalnya data itu uh, reliable. Tadi kata Pak Amin kan, uh, datanya itu lengkap kalau saya kalau mengambil uh, apa uh, istilahnya Pak Amin datanya lengkap itu berarti kan dia reliable. Pelanggan-pelanggan uh, tadi itu uh, istilahnya uh, bisa dipercaya dan lengkap, makanya diminta di-update terus kita jangan cuman uh, udah berganti nama berulang kali tetap aja namanya di situ gitu kan berarti kan tidak reliable. Datanya juga bisa uh, dikuantifikasi dengan bagus. Uh, bisa dikategorikan dengan bagus datanya bisa dicari searchable kayak gitu kayak gitu yang yang yang harus diprepare secara secara secara bagus sebelum akhirnya kembali ke yang tadi fungsinya untuk jadi predictability gitu Mas oke okay. oke okay. okay. baik berarti nah, sebenarnya harus memang ada effort yang dilakukan dan it's not a magic oh, box yeah. gitu ya Pak dan Betul. juga bisa bisa dilakukan prediksi main baik di technical maupun te non technical seperti tadi ada yeah. predictive maintenance mesin dan juga op cost optimizations Idealnya ya. Idealnya seperti itu, baik. Baik, baik. Oke, uh, mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Mas Epo dan Mas Randy. Nanti saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ke kita. Jangan yang susah-susah. Ya. <laughs> Sebentar ya Pak, saya bacakan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas Epo dan Mas Redin mungkin nanti bisa ditanggapinya uh, selang-seling ya. Pertanyaannya dari Mas Raha Bistara, uh, beliau merupakan mahasiswa FAUI, uh, beliau bertanya bahwa problematika yang dihadapi di industri pertambangan ini adalah ketidaksinembungan antara profit yang dihasilkan antara pihak smelter maupun miners. Bagaimana cara membentuk big data untuk memperoleh satu kesatuan tunggal mengenai, mengenai formulasi pembentukan harga? sementara masih ada ego sektoral yang terlibat di dalamnya terima kasih nah mungkin ini saya coba open dulu ke mas randy nih mungkin mas randy cukup relate ya mas dengan ini ya mas <tuh> nah. ya uh, saya pikir itu ya itu itu sebetulnya pertanyaan saya juga kalau untuk saya hmm. yang masih belajar ya artinya uh, itu yang saya lihat sebetulnya dari dari salah satu yang harus kita pelajari dari big data artinya pattern ya kan Sebelum menentukan ke arah yang tadi, yang profit tadi itu kan kita harus bisa punya data input. Nah, data inputnya itu kan bisa banyak, eh, bisa banyak. Itu harus kita, data input itu harus kita prepare, jadi harus kita siapkan. Eh, seperti tadi, data itu bisa banyak atributnya, tapi ada atribut yang memang bisa berarti. Ada atribut yang tidak, tidak berarti, nah tugasnya data analytics itu lah yang untuk menentukan mana data yang berarti mana yang tidak berarti itu bagian dari dari awal dari data analitik nah, dari situ baru bisa kelihatan kalau memang ada ya kalau memang ada peternya bahwa oh korelasi antara profit dari yang tadi itu oh, pertanyaannya yang smelter dengan yang apa tadi pertanyaan uh, smelter oh, dengan, uh, dengan harga iya yeah. dengan minus dengan smelter itu kan berarti kan ini pertambangan saya sudah lama sekali tidak ke pertambangan ya udah. Hanya kuliahnya saja yang pertama, jadi memang harus datanya harus banyak. Tapi tidak itu tadi, harus juga pintar dalam mengolah data karena data banyak. Data analisis bukan bukan magic box, but ada banyak, langsung diklik itu langsung keluar enggak. Jadi harus memang di treatment datanya, sehingga nanti prediksi yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Saya tidak bisa bilang bahwa tadi profit itu akhirnya bisa keluar, ya tergantung dari datanya, dan saya juga belum pernah berkecimpu sana yang pernah saya lakukan adalah contohnya tadi kebetulan kami ada asuransi machinery breakdown ya kan itu asuransi untuk perawatan untuk penggantian mesin-mesin yang rusak kalau kejadian yang tidak diduga nah itu disitu itu ada banyak macam data ada data teknis ada data non-teknis ada data agen prinsipalnya segala macam itu harus digabung jadi satu semua untuk bisa dilihat, ada nggak korelasinya? Saya sendiri masih belajar tentang itu. gitu. Jadi, hmm. dari situ aja, baru kalau emang korelasinya kita bisa percaya, baru kita bisa prediksi sesuatu dari situ. Untuk kemudian, kalau yang mungkin pertanyaan tadi bisa jadi ke yang profit atau mungkin dia malah jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Yang mungkin hmm. jadi datanya harus dikumpulin lagi hmm. seperti itu. Kalau yang sertifikat praktikal, ya mungkin Mas Epo, mungkin jam, -jam yang, yang lain nih. Iya, mungkin kalau dari Mas Epo, gimana, Mas? Sejurnya masalah pertambangan itu bukan domain saya, tapi hmm. saya mau memberikan gambaran umum kali ya. Jadi, uh, mungkin hal yang pertanyaannya adalah, uh, bisa tidak menghubungkan antara effort produksi dan eksplorasi di dunia tambang dengan harga produksi dan segala macamnya gitu ya. Uh, mungkin, kita ada, mungkin kita bisa menghubungkan itu dengan harga minyak dunia mungkin ya. Harga dun minyak dunia itu naik turun, fluktuatif, uh, dan semua orang itu pasti menggunakan itu sebagai referensi ya, dan seperti kita tahu ya, menentukan harga minyak itu tidak mudah tapi banyak sekali faktor ya, faktor ekonomi, politik dan segala macam pertanyaan adalah, apakah ada orang yang sudah mencoba untuk memprediksi harga minyak gitu ya tentu sudah akurat atau tidak, kalau misalkan akurat mungkin dia sudah jadi miliarder gitu ya dan tidak akan bilang-bilang juga seperti itu um, mungkin itu gambarannya, nah untuk uh, untuk di, dunia, eh, sorry, di dunia, di, di, untuk di dunia tambang, mungkin hal tersebut uh, hal seperti itu. Uh, ada juga, ya, uh, bagaimana cara memprediksinya. Mungkin, tapi um, karena itu do bukan domain saya, uh, saya kurang paham juga, gitu Tapi, in general, uh, buat harga migas, gambaran seperti itu mungkin bisa ditarik semacam korelasinya antara harga minyak dan dengan, dengan harga uh, komoditas yang barusan ditanya baik berarti memang big data bisa membantu ya uh, untuk menentukan tadi katakanlah profit atau mungkin uh, masalah-masalah lain tinggal bagaimana nanti metode yang digunakannya seperti apa intinya seperti itu yeah. mungkin bisa saya recap betul connecting the dots benar sekali nah karena waktunya udah habis nih teman-teman jadi saya mohon maaf sebenarnya banyak banget kewan uh, yang masuk ke kita tapi uh, saya mohon maaf saya cukupkan dulu sampai di sini Uh, terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Mas Randy dan Mas Epo atas uh, diskusi kita hari ini. Mas, thank you banget ya, Mas. Iya, Mas Epo, Mas Sama -sama Randy, selamat datang. Iya, untuk semuanya juga baik, Mas Epo, Mas Randy, dan juga para partisipan. Uh, stay safe dan stay, uh, stay healthy di situasi pandemi kita sekarang. Stay social distancing juga, jangan lupa buat digitally connected gitu ya.